Terima kasih. be so happy selingan disambil luar kebucar reok setia kawan kersanitabah gayung tabah periyatulung mas dikenal nama masyarakat usut gunir gitu karang sukuk semoga iya roma musik okay, oke okay, oke okay. oke mother thank you, mother thank you, terima kasih ye ye ye gimana ade Yey, itu yang ngomong artis ayu-ayu, duwur-duwur Yey, semangat Semangat, coba dikasih semangatnya dulu Kasih sepuk tangannya mana dong? Yey. oke okay. Konek, itul punya nah. Masih mbaik, konek melok okay. kebuk-kebuk Oke ini masih akan memperkenalkan dulu uh, Kepada Bapak Ana Sampi sih kurang semangat Ya gimana nih Bapak Sampi <laughs> Oke okay. Hey Cewek-cewek yang jahat Yang jahat cari si guru, Keletuk jadi okay, mas, apa Iya oke saya, yang cantik, yang manis, yang oh iya, nggak ngamuk, ini ini Jati. Ya, mas. Coba pertenangkan diri siapa kini, punggungan kini. Punggungan nama nama Kalau malam, sayang Tidak, sayang Hai Hai, oh, oke? Okay. Kalau malam, siapa punya nama, sayang? Pagina, itu dia ati, koto koto di Baratwati, ngisi Hey sing <Ses meeting> ngono nek iki iki merayu koyo toyo Pakina unjang yasos. enggak Pekerjaan setiap harinya biasa mas, ini iso Nama aku, ya. Mora! Balik saya Oke, jangan pakai baju saya, Mereka saya, jatuh, saya. coba kasih, masih saya enggak, enggak, enggak, enggak, Hah? Ke Bali Bali Bapak, ambil Oh Iya okay. oh, tersisa, apa, saya Kan bolong-bolong iya, uh. iya sayang, sayang. Terima kasih paling saya. kalau tidak seneng Aku di... ga ada sayang. Aku itu apa? ada Halo, yang, itu ya, apa ya? itu. yang ada ada? loh, ada yang Kamu ada apa ya? ada harimau nya di gitu. belakang Harimau nya? Okay. Oh makasih nya Gak <tuk> cantik kamu dari sih Hah? Anaknya siapa kan? Anaknya okay. okay. Anak -anak. Pergilah siapa ya? Hmm.